Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lesti love Lovers dimanapun Anda berada Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar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 Baiklah para sahabatnya dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini Para ya, ada kabar yang sangat membanggakan sekali untuk warga Konoha semuanya Ini diunggah oleh Agun Star Voting Team Para ya, Masya Allah Ternyata Buda Lezi ke ini ranking 3 besar Di tengah-tengah berada di fanbase-nya K-Pop Wow luar biasa para ya, Masya Allah Bangga sekali dan selalu dibikin bahagia oleh idola kita Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Lama nggak update superstar fans pick semenjak awal syawal Sampai sekarang tahu-tahu taunya di tengah-tengah kapop Wow luar biasa banget ya Bangga sekali Yuk gaskan terus untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kita Banyak juga persahabat ya Tentunya tanggapan positif yang diberikan ada tanggapan dari akun Bear score Syukur mengatakan, bisa nggak dari luar negeri kalau bisa di mana? Katanya tuh ya bisa dong persahabat ya. Tentunya kalian harus mengikuti caranya langsung aja DM Star Voting Team persahabat ya. Mudah-mudahan semakin kompak untuk fanbase-fanbase luar biasa. Dan tentunya para far sahabat Lester untuk mendukung yang terbaik buat karya-karya Lesti dan Rizky Wilar. Alhamdulillah persahabat ya. Budalesti tentunya berada di tiga besar. Kemudian kita simak juga bersahabat semalam saat diwawancara Papa Bilar. Alhamdulillah bersahabat yang dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Dan tentu jawaban Papa Bilar luar biasa banget. Alhamdulillah kata Papa Bilar, itu adalah rezeki. Masya Allah, mudah-mudahan. Idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang hebat. Dan alhamdulillah para sahabat ya Papa Bilar Sekarang menekuni bisnis dan entertain Kita doakan apapun tentunya yang dilakukan Segala urusannya selalu diberikan kemudahan Dan bisnisnya juga selalu lancar Amin Kita simak juga para sahabat Tanggapan positif dari sahabat Leslar Sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun sendal putih Bilar Alhamdulillah sekarang Leslar dikelilingi banyak orang baik dan hebat itu kalau Wawan nanyanya pertanyaan berbobot, pasti dijawab kok. Katanya tuh ya Alhamdulillah sekarang memang Wawannya sudah pertanyaannya berbobot sekali. Alhamdulillah Papa Binar pun menjawab dengan luar biasa. Kita doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kita simak juga persahabat komentar dari Ego Egonot mengatakan Masya Allah selalu suka sama jawaban dia Tetap rendah hati dan selalu baik sama siapapun Inilah kebanggaan kita semuanya Doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky pilar Kemudian persahabat kita simak juga di unggahan Indosiar Kembali Indosiar memposting Momen duet Buda Lesti dan Papa dan Ternyata duet ini persahabat ya Duet maut sepanjang masa Wow, luar biasa banget yang setuju nggak nih? Ketemu mimin Duet field Vildan Lesti terbaik sepanjang masa, gerimis melanda hati. Ini sih emang the best banget. Memang selalu bikin bangga dan takjub dengan penampilan Bunda Lesti Kejora. Semoga bersahabat ya, Bunda Lesti selalu konsisten memberikan karya-karya terbaiknya dan selalu tampil luar biasa di atas panggung. Kita doakan dan pastinya makin gak samper. Menunggu Bunda Lesti Kejora hadir di acara dangdut Akademi 5. Karena warta ya, mau Ima pun, ini akan mengisi acara tersebut. Mudah-mudahan acara di Akademi Lima semakin megah dan semakin membuat kita pastinya selalu menunggu penampilan-penampilan terbaik Bunda Lesti Kejora. Berikutnya para sahabat kita simak juga ini yang paling ditunggu warga Konoha akhirnya para sahabat ya sudah lunas diberikan oleh tim Leslar Entertainment Utang lunasnya Lesantoverse katanya tuh ya makin gak sabar banget yang melihat vlog terbaik ini para sahabat BBL berenang bareng papanya Masya Allah banget ya sudah banyak sekali bola-bola berada di kolam renang aduh mastinya ini cute banget wajib trending dan bismillah para sahabat ya Viewersnya kita harus ramaikan Mudah-mudahan kebahagiaan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Dan banyak sekali yang gak sabar pasti menyaksikan vlog ini Dari Hakan Yati persahabat mengatakan Waduh gak sabar lihat abang berenang Aduh Masya Allah banget ya Kita juga pastinya dibikin gak sabar banget dan penasaran Dengan kelucuan BBL Ini pasti imut dan cute banget ya saat berenang Masya Allah Bismillah trending lagi Amin, persahabat ya. Dan kemudian, persahabat, kita simak juga ada kabar dari Ayah Kejora. Hari ini, Alhamdulillah, tentunya, Lasty Lovers Cianjur merayakan anniversary yang ke-7 tahun. Mudah-mudahan tetap kompak untuk fanbase Lesti Lovers dan selalu kompak serta solid mendukung karya-karya idola kita. Masih menunggu kabar dan kejutan?